Yo Sobat Bidler, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rifle Kediri Jawa Timur Oke kali ini uh, di uh, kita sudah berada di ruangan outdoor, di area outdoor Dan kali ini saya akan melakukan tes power dan juga tes akurasi Seberapa uh, akurat sih saya kalau menembak sasaran Oke di sini saya sudah menyiapkan tiga senapan angin yaitu ada sub Sab 2565 eh, maknum hitam chrome, kemudian ada juga PCP PCP single tabung dengan ukuran 2760 dengan popor klasik coklat heksagon plus manometer. Kemudian yang ketiga ada senapan kejeluk DWP Fusion 2560 dengan popor, dengan popor maknum. Manum hitam coklat, manometer dan juga bermagasin. Oke, langsung saja kita mulai untuk tes power dan juga akurasi senapan anginnya. Dimulai dari sub fusion atau senapan uklik Di sini saya akan memompa sebanyak minimal pompanya yaitu tujuh kali. Satu, dua itu 4 5 6 7 Dan tidak lupa di sini saya menggunakan uh, mimis super dum lagi ya sahabat Belar yang berkaliber 4,5 mm. Dan di sana saya sudah menyiapkan uh, botol kaca yang saya isi dengan air dengan jarak kurang lebih 10 hingga 15 meter oke langsung saja kita tembak oke 1,2 oke sahabat dealer untuk percobaan dari senapan subfusion 2565 dengan popor magnum hitam chrome sangat dasar sekali ya sahabat dealer oke, kita lanjut untuk senapan yang kedua yaitu PCP Single Tabung 2760 dengan popper klasik coklat Hexagon plus manometer oke, langsung saja saya akan membidik botol kaca yang berada di posisi tengah menggunakan satu kali tarikan grendel Oke satu dua t. gelar satu kali percobaan tebakan langsung hancur lebur botol kaca. Oke okay, langsung saja kita lanjut untuk senapan yang ketiga atau yang terakhir yaitu senapan gejluk DWP Fusion. 2560 dengan popor magnum coklat hitam magazine plus manometer Oke langsung saja kita tes akurasi dan juga tes power dari senapan angin oke saya akan menggunakan satu kali tarikan saya masukkan dulu minusnya oke 1, 2, 3. nah jadi seperti itu sahabat bular uh, ini juga ternyata powernya sangat dahsyat mungkin ya, itu saja uh, ulasan dari saya dari ketiga senapan angin ini oke sahabat bular, uh, terima kasih jangan lupa untuk selalu klik like, comment share subscribe channel Jaya Air April oke sekian dari saya saya mohon undur diri terima kasih dan salam bediler